Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah Ustazah harapkan anak-anak kelas 6 Bersama keluarga di rumah Adik dan kakak, ayah, bunda di rumah Dalam keadaan sehat walafiat ya Alhamdulillah anak-anakku hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau kita singkat dengan IPS Hari ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan kita tentang negara-negara anggota ASEAN Ya hari ini kita akan belajar membuat diagram Venn karakteristik negara ASEAN Oke nggak pakai lama yuk kita menuju ke slide yang pertama Diagram fan, ada yang tahu apa itu diagram fan? Yuk kita uh, lihat ya apa sih diagram fan itu, diagram fan adalah penggambaran secara visual untuk melihat beberapa himpunan, himpunan itu kelompok ya anak-anak ya Kemudian diagram Venn ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn sekitar tahun 1834 sampai 1923. Diagram Venn terdiri dari himpunan atau himpunan-himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran dan himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang wah apa ini Ustada kok saya jadi tambah bingung, nah anak-anak diagram fan ini biasanya lebih ke pelajaran ilmu hitung ya atau matematika tetapi tidak ada salahnya kita gabungkan dengan pelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk mengetahui karakteristik atau ciri khusus dari negara-negara uh, anggota ASEAN, oke okay, supaya kalian tidak tambah bingung nih Ustada kasih contoh di dalam pembelajaran matematika ya contoh diagram fan dalam ilmu hitung kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri ada huruf A dan huruf B ini dibaca dengan himpunan A irisan himpunan B dengan diagram VEN A B dapat dinyatakan seperti gambar di atas jadi anak-anak kalau lihat gambar seperti ini di gambar yang sebelah kiri ini kita membacanya A Himpunan A, irisan himpunan B. Apa itu sudah maksudnya? Bisa dijelaskan dengan gambar yang sebelah kanan. Di sini ada lingkaran dengan huruf A dan lingkaran dengan huruf B. Kita gabungkan ya, jadi di lingkaran A itu ada bilangan 2, 7, 9, 11. Lingkaran A ini kita sebut dengan himpunan A, jadi himpunan A itu eh, anggotanya ada angka 2, 9, 7, 11. Kemudian di lingkaran yang berikutnya, di himpunan B, ada bilangan 1, 5, 9, dan 10. Nah, di kedua himpunan ini, yang sama adalah bilangan 9. Jadi, Bilangan sembilan ini berada di tengah-tengah irisan, jadi irisan itu menjadi bagian dari dua himpunan. Ini anak-anak ya, ini kalau dalam ilmu hitung atau ilmu matematika. Sekarang kita coba menerapkannya dalam pelajaran IPS ya, penerapan diagram Venn dalam pembelajaran IPS utamanya dalam hal atau dalam materi karakter negara-negara anggota ASEAN. Oke, okay, sekarang kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri itu Ustadzah mencari karakteristik dari negara Brunei Darussalam dan negara Thailand. Ya, di negara Brunei Darussalam ini untuk perekonomiannya lebih kepada sektor pertanian yaitu di bidang atau pertanian kelapa dan kelapa sawit kemudian di negara Thailand di sektor pertaniannya menghasilkan beras cengkeh jagung tebu ubi-ubian kayu besi dan kayu jati nah di negara Thailand ini selain di sektor pertanian ternyata juga bergerak di sektor perda pertambangan yaitu timah menghasilkan timah tembaga emas biji besi timbal dan wolfram nah di gambar yang bagian tengah di situ di bidang pertaniannya ada persamaannya anak-anak yaitu baik di negara Brunei Darussalam maupun di negara Thailand sama-sama menghasilkan karet ya karena itu usada taruh tengah di sini ya Kemudian di pertambangannya di bidang pertambangannya atau di sektor pertambangannya Baik negara Brunei Darussalam maupun Thailand sama-sama menghasilkan minyak bumi dan gas alam Nah anak-anak di Brunei Darussalam ini pertambangan minyak bumi dan gas alamnya sangat melimpah ya, Sehingga Brunei Darussalam ini dikategorikan sebagai negara yang terkaya Oke kemudian yang di sebelah kanan anak-anak di sini ada kasih contoh untuk negara Indonesia dan negara Thailand. Jadi yang kita bandingkan sekarang adalah negara Indonesia dan negara Thailand. Untuk lingkaran yang sebelah kiri adalah ini himpunan milik Indonesia. Kita baca dulu ya. Untuk mata uangnya adalah rupiah. Kemudian sektor usahanya itu di bidang pertanian, lebih kepada bidang pertanian kemudian pengimpor beras, jadi Indonesia ini pengimpor beras ya, memasukkan komoditi atau barang dagangan beras dari luar negeri ke Indonesia, kalau dulu negara Indonesia itu pengekspor beras ya, karena sekarang eh, produksi beras kurang dan jumlah penduduk Indonesia juga sangat banyak, sehingga perlu pengimpor beras. Kemudian angka pengangguran tinggi di Indonesia ini anak -anak ya anak-anak ya, jadi, orang yang tidak dapat pekerjaan tinggi jumlahnya, kemudian diekspornya, komoditi ekspornya rendah. Kalau kita bandingkan dengan negara Thailand di lingkaran yang sebelah kanan, mata, rupiah, mata uangnya adalah bernama baht. kemudian sektor perekonomiannya lebih kepada pariwisata. Ya, kalau di Indonesia, pertanian, kemudian pengekspor beras. Kalau Indonesia, pengimpor beras, sedangkan di Thailand, pengekspor beras. Nah, di Thailand disini sini penganggurannya rendah, sedangkan di Indonesia tadi tinggi ya. Kemudian kalau di Indonesia ekspornya rendah, di Thailand ekspornya tinggi. Namun ada persamaan dua anak-anak antara Indonesia dan Thailand. Nah, ini di lingkaran yang bagian tengah di sini ada kata agraris. Jadi antara Indonesia dan Thailand itu sama-sama negara agraris. Apa itu usaha negara agraris yaitu negara yang hampir sebagian besar penduduknya bermata pencaharian atau bekerja di bidang pertanian kemudian sama-sama anggota ASEAN ya baik Indonesia maupun Thailand adalah sama-sama anggota ASEAN sekaligus pendiri dari organisasi ASEAN nah kemudian tropis, tropis ini adalah iklim Iklim di Indonesia dan Thailand sama-sama tropisnya yaitu iklim yang di mana antara musim panas dan musim hujan atau musim dinginnya itu seimbang. Kemudian sama-sama memiliki sumber daya alam yang banyak ya. Kemudian pertanian ini anak-anak, sama-sama lebih banyak kepada pertanian, sektor pertanian. Oke okay, ya. Jadi yang lingkaran yang di tengah ini adalah persamaan dari negara Indonesia dan Thailand Oke okay, berikutnya kita pelajari dulu ya apa sih Ustadzah karakteristik itu pengertian karakteristik negara anggota ASEAN satu karakteristik berasal dari kata karakter yang punya arti ciri khusus dari seseorang kalian sering dengar ya kata karakter ya karakternya anak ini loh suka marah atau apa suka gembira. Lebih pada ciri khusus dari seseorang ya. Yang kedua, karakter di sini lebih kepada kepribadian seseorang, bukan ciri fisik. Kalau ciri fisik itu bukan karakter. Misalnya kalau ciri fisik itu anaknya kurus atau gemuk atau berkulit putih atau berkulit hitam, rambut lurus atau rambut keriting itu ciri fisik. Tapi kalau karakter ini lebih kepada kepribadian seseorang, ya. Kemudian yang ketiga jadi karakteristik negara anggota ASEAN kita simpulkan adalah ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN Jadi negara-negara anggota ASEAN ini memang berada di dalam satu kawasan benua yaitu benua Asia. Namun setiap negara mempunyai perbedaan walaupun perbedaan itu tidak terlalu banyak tapi mereka pasti punya ciri khusus ya. Oke berikutnya ini Ustada reminder lagi ya sedikit ya tentang materi e, minggu kemarin yaitu masih ingat anak-anak kondisi sosial budaya dan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Di sini ada jumlah penduduk, suku bangsa, bahasa resmi dan kegiatan perekonomian. Ustada di sini akan membahas tentang Indonesia dan Malaysia yang sudah dikasih Ustadzah warna merah. Nah ini usada perkecil ya dalam contoh membuat diagram Venn. Usada perkecil menjadi tabel yang singkat karena usada hanya akan membuat diagram Venn untuk suku bangsa dan bahasa resmi dari negara Indonesia dan Malaysia. Dari tabel yang sebelah kiri ini bisa dibuat diagram Venn seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kamu perhatikan yang sebelah kiri ini adalah milik negara Indonesia. Sedangkan yang sebelah kanan adalah milik negara Malaysia Kalau dilihat dari suku bangsanya di Indonesia ada suku bangsa Jawa, Minang, Bugis, Batak Sedangkan di Malaysia Tionghoa dan India ya. Kemudian bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Sedangkan di Malaysia adalah Melayu dan Inggris Namun di kedua negara ini ada persamaannya loh anak-anak yaitu suku bangsanya baik di Indonesia maupun di Malaysia sama-sama terdapat suku Melayu jadi kata Melayu di sini suku bangsa Melayu ini ustada taruh di bagian tengah dari ling dua lingkaran ini dua himpunan ini inilah yang disebut dengan diagram Venn untuk mengetahui karakteristik dari negara Indonesia dan Malaysia Oke kalau memang kurang jelas ini ada contoh berikutnya, contoh membuat diagram Venn untuk kondisi politik negara-negara anggota ASEAN. Dari tabel yang sebelah kiri ini, ada kasih contoh untuk negara Thailand dan Filipina, dibentuk pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahannya, lah bisa dibuat diagram VEN pada gambar yang sebelah kanan. Untuk lingkaran yang sebelah kiri ini adalah negara Thailand, bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional sedangkan di Filipina bentuk negaranya ada republik lalu untuk kepala negara di Thailand adalah raja sedangkan kepala pem, uh, kepala negara di Filipina adalah presiden namun di kedua negara ini punya persamaan yaitu di kepala pemerintahannya sama-sama perdana menteri nah anak-anak nanti dikasih Ustadz tugas seperti ini ya membuat diagram fan dari beberapa negara anggota ASEAN Oke anak-anak sudah paham ya Oke untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa mengulang-ulang lagi video yang Ustadz berikan ya kalau belum paham nanti bisa bertanya ke ustada langsung bisa japri atau cara yang lain. Oke anak-anak sampai di sini dulu materi yang bisa ustada berikan harapan ustada kalian bisa kemudian paham dan silakan kerjakan tugas yang akan ustada